Church flooding back here to Cristiano Ronaldo yeah I don't MU berpeluang juara UCL karena Ronaldo. Manchester United mengalami musim yang sulit bersama manajer Anya Rafrenik. Setan Merah harus tersingkir dari ajang Piala FA Carabao Cup dan semakin tipis harapan MU untuk mampu mengejar perolehan poin dari Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris 2021-2022. Namun Manchester United masih berpeluang untuk merengkuh gelar bergengsi di musim ini. Ya, gelar itu ialah Liga Champion Eropa yang menjadi satu-satunya gelar bergengsi yang dapat diraih The Red Devils. Hal itu diungkapkan oleh back legendaris MU yang pernah membawa Setan Merah menjuang Rai Liga Champions di musim 2007-2008, yakni Rio Ferdinand. Rio mengatakan bahwa setan merah masih memiliki peluang menjuarai Liga Champions musim ini karena memiliki sosok Cristiano Ronaldo. Liga Champions 2021-2022 telah memasuki babak 16 besar leg pertama. Dua laga sudah digelar pada Selasa 15 Februari 2022 waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat yakni Sporting CP versus Manchester City dan Paris Saint-Germain melawan Real Madrid. Hasilnya Sporting CP dilibas Manchester City 0-5 sedangkan PSG sukses men nekuk Real Madrid 1-0. Sementara itu, Manchester United baru akan bertanding pada pekan depan. Manchester United bakal melewat ke markas Atletico Madrid di Wanda Metropolitano Rabu 23 Maret 2022 waktu setempat atau Kamis, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Akhir-akhir ini, performa setan merah masih inkonsisten. Memang, di laga terakhirnya, MU dapat meraih kemenangan dengan skor 2-0. Tapi di tiga laga sebelumnya, Manchester United tak mampu meraih satupun pun kemenangan. Red Devils hanya meraih dua hasil imbang dan satu kekalahan menyakitkan dari Middlesbrough. Meski demikian, Rio Ferdinand tetap percaya Setan Merah mempunyai kesempatan besar untuk menjadi kampion karena memiliki sosok Cristiano Ronaldo. Baginya, Ronaldo adalah rajanya Liga Champions lantaran berstatus top scorer turnamen tersebut dengan 140 gol dari 181 pertandingan. Dalam kompetisi ini, Liga Champions, Anda tidak bisa bertaruh melawan dia. Ronaldo yang akan datang sebagai pemenang karena dia adalah raja kompetisi ini dalam hal gol dan penentuan pertandingan besar. Jadi, dengan dia di juara tim, Anda selalu ada kesempatan menjadi juara, atau Ferdinand, seperti dikutip dari Sports Kida.